Jala kekuatanku bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi pakai raja wali melakukan perbuatan yang benar. Kekuatanku bersama dia, ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi, pakai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Agar cawali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berkoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Tuhan adalah kekuatanku Bersama dia ku tak akan goyang Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Melakukan perbuatan yang besar ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam Dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi. dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia, ku kan terbang tinggi bersama dia, ku kan